Eh, bang Barcelona. Aduh, mana nih? Dia lagi BAB kayaknya bro. Main belakang, coba ngibulin aku. Selama ini aku salah menilai di belakangku, kamu asik salingku, aku ekop. Gak nyampe bro. JING hmm, <laughs> wah lah lah lah lah, kok bisa gitu? <laughs> <laughs> Kevahan duki Ahmad, naon? Ahlan wasahlan. ahlan, bi. aduh, mana Ahmad. Iki pie, iki iki Wong Rabi Perawan An-an-an-an-an Perawanin menginginkan nangiswae Amar amor Karo jaluni. Jalu nih <tik> Jalu? Bang Raffi Ahmad Bang Raffi Ahmad udah bermain sama saya Ternyata Bang Raffi Ahmad main Mobile Legends Mobile Legends lagi Tes, tes 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro WhatsApp Bro, saya kembali lagi karena tadi barusan di video sebelumnya uh, channel apa? Viva Mobile saya lokot- ya Bro karena nih kamu menyerah Bro tadi jaringannya hilang Bro, sinyal saya hilang sendiri Bro. Oke okay, ini saya lanjutin, saya mau ngejar uh, mau nebus degradasi, uh, kan? Jadi kalah, gua kalah sedikit ya volumenya Oke, okay. ah kekerasan bro. Sorry, sorry, sorry, sorry. Wah! Oh. Bu, kan saya jadi ngulang ini bro, kalau begini bro. Jadi ngulang. Lagamu berakhir. Aduh, entahlah, terserah. Terserah! Terima. Terima lah teman teman bersemila kau di sana eh oh, laga dia lagi di laga lain bro dalam sebuah laga tak lelah menggapai arah Akhir waktu menentukan saatnya kau beranjak teklukan dunia yang mungkin. Baik. Ini saya mau ini bro nebus degradasi bro nebus degradasi. Oh seran versus. Oh teman dalam sebuah laga bang Barcelona dalam sebuah laga Gua intip deh Gua intip nih Sejarah Kosong-kosong Sedang, oh uh, sedang berjalan bro Ini sedang berjalan Dia lagi bertanding Melawan Der FC Tuh, lawannya dia overallnya Tinggi-tinggi Bank Barcelona Saya overallnya baru 115 Aduh Aduh, aduh, aduh, aduh Saya ngapain ya? Ketulangan satu deh 15 hari Nih bro Saya habiskan adekredasi Saya memperjuangkan Gimana caranya saya baik lagi ke kelas dunia 1 Let's go Buat Bank Barcelona, tunggu dulu Saya lagi uh, Masuk ke laga lain uh, Satu lawan satu ah lawannya Manchester United juga bro, tapi dia backnya bro, lili pertahanan eh, pertahanannya kuancahre, kuancahng, Kuan rek gokil. MU versus MU bro, MU versus M MU udah maunya sih seri aja, gigi, wow. god gaming, ah Gue dikasih cemerlukan kebalik, ini biasanya kalau begini dikasih kebalik biasanya aduh, dibikin emosi bro, biasanya bro kita bro biar mainnya nggak fokus, biasanya gitu. Kok saya punya pemain ini namanya susah banget bro kayaknya bro, hancur beruk gitu. Apaan? Gigit jempol ini pasti nanti. Saya kalau kebobolan dikasih jempol kebalik, percaya nggak? Percaya nggak? nih tuh, kasih jempol kebalik. Keluarin, oh belum, belum. Nanti kalau udah kosong, aduh, men gua masa mau kena degradasi lagi, bro. Ntar lama-lama turun ke amatir. Eh, ngapain hendak sendiri ini, anjir? Gua juga gak kakak Biarin deh, otomatis deh. Otomatis. Kejar gue. Eh, gak nyampe, gak nyampe. Oh, nana? oh, oh, oke, okay. oke, okay, dia, oh, GG oh. okay, okay. good gaming, bener, bro, bener, bro, sini, bro, wow, anjir. Gak kena rek, eh ngapa? Ini bisa gitu. Lah, inilah, lah, lah, aduh males, gue bro. Gua juga enggak mencet. Gua enggak mencet padahal, bro. black singa banget. Namanya suasana so -so banget, loh, bro. Nama pemain bolanya. Oke, okay. aduh, Ahmad 416. Ahmad. kayak Ahmad? Naam. ahlan wasahlan. ahlan bi. Aduh, man repu Ahmad. Wee. bro, Kisitro. Kok gak bisa tre? Anjir! Hah loh, baru. Aduh, hasilnya telat nih, bro. Oh, oh telat, bro. Enggak hmm. jadi 2-0 nih, bro. Nih, nih, kasih nih. Bapak pilih. Ayo, Bapak pilih. nggak, ih bro serius masa arahnya diem baik arahnya diem, diem baik bro piye ki ki piye ki piye ki piye wong tua rapi perawan an, an, an, an, an perawannya ingin wae amur koweti karo jalu jalu, jalu gong, gue dikasih jempol kebalik men tuh kan bro, bro blok kosong rek, anjir kok kalah lagi bro, mau ngejar dekredasi gak jadi nih bro gak jadi bro gimana sih caranya saatnya, bro kasih gua tips lah udah pemain saya jelek-jelek banget lagi pemain saya jelek-jelek banget bro Aduh! Aduh! Megalodon emang ini hmm. Oke, okay, tak kira mau dikasih ke kebalik, bro Oke, okay, thank you Bang, bang Raffi Ahmad Bang Raffi Ahmad udah bermain sama saya ternyata Bang Raffi Ahmad main Mobile Legends Mobile Legends lagi Bang Raffi Ahmad main ini ya bro Vivo Mobile namanya Ahmad tadi bro Oke saya kalah berkurang lagi kena degradasi lagi turun lagi bro habis ini bro oh man, gua bentar bro serangan versus no versus teman nih Eh, hey, Bang, Barcelona! <SILENCAN> <SILENCAN> Bang, Barcelona, bro! Ini kalau saya kalah, ya nggak apa-apa, ya. <SILENCAN> Overallnya rendah banget, bro. Anjir, ini legendaris 3. Legendaris yang lawan kelas dunia 2, men. Eh, hey, Bang, oh. Barcelona! Aduh, mana nih? Dia lagi BAB kayaknya, bro. Oke! Okay. Awas aja kalau saya dikasih ke kebalik mulu, bro. Aduh, tuh gila men, satu dua satu, gila co, co, gue gak ada apa-apanya co, co, aduh, ngeri kali ini, ngeri, <laughs> anjay, telek banget kau, anjay, ha ha Ah, hahaha, hahaha, Barcelona sorry hahaha, hahaha, anjing <laughs> bang barcelona rek Re, gue mana anjir udah <laughs> Fuck. bro good luck bang barcelona tuh kan gue nyurat nyurat mulu rek <laughs> Enggak. aduh, salah pencet saya bro. Nih, gua mau dibantai berapa kosong dia melet-melet mulu, rek anjay. <laughs> gua nggak punya stiker kayak gitu bro. gak punya prosesor apa? <laughs> apa? wah, kurang ajar kau. wae, nge, nge, nge, nge, kok bisa gitu? <laughs> Rodrigo Rodrigo Kokil Bang Barcelona <guluh> Gua dikecehin mulu rek Stikernya itu loh bro uh, apa? Emotnya Emotnya <guluh> ngeledek Oh dia ngasih Bang Barcelona lagi ngasih saya ini kayaknya bro Tuh Bang Barcelona lagi ngasih saya bro Hmm Oh, sorry, bro. <laughs> bro, anjay! Emote ya, emote yang banget, bro. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, Uh, duh, duh, uh, jurusnya dikeluarin, bro. Come on, baby. C'mon Revy Nope <laughs> <laughs> Emot berjalan, emot berjalan Re Emot berjalan <laughs> Emot berjalan <laughs> Rek, bapak Pele, bapak Pele kepada Joko Celo. kepada siapa itu? Saya nggak tahu namanya. Bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, mirip bro, bro, bro, yang bro, bro, bro, bro, bro, bro, kulit kulit Hmm. kamu yang salah karena kamu yang mulai main belakang coba ngibulin aku selama ini aku salah menilai di belakangku kamu asik selingkuh pelaku aku kok malah disuk tatrek duh <laughs> asuuu asu. gua, hahaha, gua bulu loh re, waduh, 21 wow oke okay, mon mon mon mon mon okay, mon oke oh. mon eh sorry re hmm, mana yang mau nyari <laughs> telek telek Tembeleng singa, <laughs> thank you buat Bang Barcelona. Buat Bang Barcelona, mah terus terima kasih banyak. Kuah <laughs> nembak tiga kali doang, bro. Tiga kali doang kuah nembak, <laughs> biji-biji. Lanjut, Baru teman. <laughs> bang Barcelona, bang Barcelona, thank you Bang Barcelona. gua kalah cuy cuy, tar tar tar, gua klaim klemin dulu, bro, uh, apa namanya perbandingan star pass yang apa namanya star pass yang ini nih, uh, yang biasa yang, oh bukan ya. siapa ini pemain bro? Eh! Loon, lun, Lun, empat bro. Nih, tadi yang ber bertanding sama saya ini profilnya bro, profilnya Bang Barcelona. Penggemarnya banyak juga bro, dia bro. Wah, seleb FIFA, Bang Barcelona. Total menang 226 ratus oh, Divisi tertinggi, ini sejarah nih, sejarah nih. Kok oh, nggak ada di sini ya, karena versus teman. Oh, gak ada di sini bro. Uh, uh. profil dia oh nur Yermeni pino pele asmaun rodrick fabian carlos Soler alaba Joao oncelo ini yang yang yang susah ini yang ini bro, yang namanya susah bro, satu bro uh ini punya pelata-pelata punya hampir mirip kayak pilih ya bro coba aja deh kayak pilih tuh gede bro, Rotrik udah 113 Mantul, Alaba, gokil, 424 oke, okay, gokil men default ini apa nih? bukan Profil Liga, nothing, tak ada, nggak ada Ah. Gua mau klaim hadiah, Bro. Klaim hadiah. Toko. Gratis tapi bayar ini maksudnya Oh enggak deh, salah, Bro. Sorry, sorry. Ini gratis. Ini gratis nih. Entah dapat apa nih? Tadi gua kesel banget, Bro, sama yang itu, Bro. Yang apa namanya? gue habis ngeklaim tapi nggak dapet itu kuwasel juga bro ngeklaim yang perjalanan pahlawan apa ya oke okay, thank you buat bang Barcelona gokil permainannya keren <laughs> keren gokil bang Barcelona saya nggak nggak mampu ngelawan backnya backnya kuancang banget bro backnya dia bro backnya kuat pertahanan belakangnya wo overnya gede 123 level 37 Uh, Bang Barcelona berada di uh, tingkat legendaris, legendaris, legendaris, wow. Mantul Bang Barcelona. Ini apa ini? Baru, baru, baru. Nggak ada yang baru. Baru, baru, baru. Gratis. Tis, tis, tis, tis, tis. Oke. Okay. Come on, baby. Apa ini gratis? Bro, ini pemain-pemain yang dari UIL atau UCL gitu bagus-bagus nggak, -bagus bro? Karena saya belum belum ini buka FIFA itu paling sekarang agak jarang sih agak jarang buka FIFA tapi nanti saya pengen live bro pengen live kalau saya live nya sore itu di sini masih berisik soalnya bro berisik kendaraan jadi ya masih susah bro tawaran terbatas toko acara batas mingguan TOTW no Liga oh Oh, oh, oh, oke, okay. penuh aksi, oke, okay. oke, okay. oke, okay. claim, oke, okay. oke, okay. oh, star pas lagi bro, apa ini bro? Ini apa sih? stadion? Paket barang? Token e, -E Sports in the game. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. come on come on Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Uh, terima kasih banyak, uh, udah ngasih kesempatan saya buat main sama Bang Barcelona Bro, saya ngelawan overall 123, legendaris 3, uh, level 37 Levelnya kita hampir imbang bro, saya masih 37 tapi masih 30, level saya masih 30 Sedikit lagi saya udah di berapa ini? Saya udah di angka berapa ini bro? 200 eh 2369 untuk mencapainya 2400 berarti ya dikit lagi bro dikit lagi saya mencapai level 31. Tapi saya masih di kelas dunia 2 karena saya berulang-ulang kali itu kena degradasi, Bro. Menyedihkan nggak Bro? Kena degradasi itu hal yang menyedihkan, Bro. Oke, okay, thank you buat Bang Barcelona. Permailan, permainannya gokil dia emponya juga lucu emotnya lucu ngeledek tapi enggak enggak enggak ini apa enggak enggak ngeledek tapi enggak Ngeledek tapi nggak ngecek? Ngecek sama ngeledek sama aja ya <gulit> <gulit> <gulit> <gulit> Ngeledek tapi lucu bro Emotnya itu wuh, Gitu emotnya Bang Barcelona <gulit> Oke okay, thank you buat Bang Barcelona Udah ngasih kesempatan saya untuk main Thank you Video ini saya up di Youtube ya Bang Barcelona Buat teman-teman yang mau main sama Bang Barcelona Namanya Barcelona Tapi udah banyak banget yang akun namanya Barcelona ya bro Akun Akun Vivo Mobile namanya Barcelona Dan disitu namanya Barcelona Ada simbol speaker kalau nggak salah tadi Overallnya 123, level 37 Kanal Youtubenya uh, Tadinya Abek ada Scott Fales Sekarang ganti kayaknya bro, ganti Ini siapa cuk kalau nggak salah gitu <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak buat Bang Abek Fales Saya ngusapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya Oke, okay, saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bermain game, bro!